Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Singa Laut Kali ini kita akan membahas singa laut Singa laut mempunyai bentuk tubuh ramping dengan perut dan dada yang cukup besar. Mereka mempunyai moncong dengan kumis yang cukup panjang dan penutup atau daun telinga pada bagian pinggir kepala. Kumis ini berguna sebagai navigasi agar mereka tidak mudah tersesat. Mereka mempunyai sirip depan yang panjang dan berbentuk seperti dayung, serta sirip belakang yang lebih pendek sebagai alat gerak. Iwan ini juga mempunyai ekor kecil yang keberadaannya jarang diketahui loh teman-teman Oh iya tubuh jantan cenderung lebih besar dibandingkan tubuh betina Biasanya betina mempunyai berat rata-rata antara 90 hingga 180 kg dengan panjang tubuh 1,5 hingga 2 meter Sementara jantan berat tubuhnya sekitar 300 kg dengan panjang sekitar 2,4 meter Anakan hewan ini memiliki berat sekitar 6 kilo dan panjang 75 cm Spesies yang memiliki ukuran terbesar adalah singa laut steller Dengan berat mencapai 1000 kilo dan panjang 3 meter Anakan hewan ini mempunyai kulit berwarna coklat tua ketika lahir pada usia 4 hingga 5 bulan, anakan akan mengalami molting atau masuk usia remaja Ketika itu kulitnya akan berubah warna menjadi coklat muda atau pirang Namun hal ini juga tergantung dengan spesiesnya teman-teman Ada spesies yang warnanya putih kabuan, hitam kecoklatan, dan ada pula bintik-bintik gelap atau terang singa laut hidup di mana ya teman-teman mereka menghuni perairan beriklim sedang atau subtropis baik itu di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan misalnya Korea Jepang Meksiko Kepulauan Galapagos hingga Amerika Utara hewan ini banyak ditemukan di wilayah pantai berpasir yang tenang batuan lepas di pantai Hingga beberapa fasilitas buatan manusia seperti dermaga, pemecah gelombang, dan perahu Oh iya teman-teman, kelangkaan singa laut pada umumnya adalah tidak terancam punah Namun ada beberapa spesies yang statusnya adalah rentan Yaitu Emotepias jubatus Ada juga yang berstatus punah Seperti Neopochacineria, jalapus wallibakei, dan Pocharatus hikeri. Hal ini dikarenakan pada masa lalu, mereka diburu untuk dijadikan sebagai hidangan Aktivitas tersebut berhenti sejak disahkan UU Perlindungan Mamalia Laut pada tahun 1972 Populasi satwa ini pun semakin meningkat, khususnya untuk spesies Jalopus californianus Singa laut dikenal sebagai makhluk hidup yang sangat sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar Tingkah laku ini terlihat ketika mereka keluar dari air untuk berjemur di pantai. Namun, sifat mamalia laut ini bisa berubah saat musim kawin dimulai. Tingkat kebisingan koloni-koloni ini sangatlah kuat, sehingga beberapa orang menyamakannya dengan auman singa atau gonggongan anjing. Satwa ini bergerak dengan cara mendorong perutnya dan berenang dengan menggunakan siripnya. Selain itu sirip tersebut juga digunakan untuk membantu mengatur suhu tubuh mereka teman-teman Hewan ini akan melambaikan siripnya di udara Untuk menyerap panas dari matahari Dan melepaskan panas ke air Mereka mempunyai kemampuan menyelam yang baik Karena mempunyai sirip depan dan belakang yang kuat Mereka bernapas dengan menggunakan paru-paru Sama seperti mamalia laut lainnya teman-teman Oh iya mereka memakan semua jenis makanan yang mereka temukan di laut Makanannya terdiri dari cumi-cumi, salmon, herring, kerang, dogfish, lamprey, ikan teri, bahkan gurita dan Dan loh teman-teman Terkadang mereka bekerja sama dengan burung laut dan lumba-lumba untuk mencari atau berbagi makanan Mereka bisa makan sebanyak 20 kilo ikan per hari Betina matang secara seksual pada usia tiga tahun, sementara jantan pada usia 5 tahun. Mereka berkumpul dalam koloni besar dan berkembang biak serta melahirkan di sana. Jantan tiba di tempat berkembang biak sebelum betina untuk menandai wilayah. Lama mengandung betina adalah sekitar 12 bulan dan mereka akan melahirkan bayinya di daratan. Anak-anak singa laut memiliki berat 6 hingga 9 kilo saat lahir. Sekitar 3 minggu setelah melahirkan, betina sudah siap untuk berkembang biak lagi. Jantan bersaing untuk kawin dan mempertahankan wilayah mereka dengan tampilan fisik, ancaman vokal, sikap agresif, dan terkadang juga pertempuran fisik. Penundaan implantasi telur yang telah dibuai di dalam rahim, betina telah memastikan bahwa anaknya akan lahir di tempat berkembang biak ketika koloni terbentuk lagi setahun kemudian. Oh ya teman-teman, betina akan tinggal dengan anak-anaknya selama 7 hingga 10 hari pertama dan kemudian sang anak mulai mencari makan di laut selama 1-3 hari. Hidup dalam koloni besar tidak menjadikan sang induk kebingungan mencari keberadaan anaknya. Mereka bisa menemukan sang anak dengan memanfaatkan penciuman dan suara loh teman-teman. Anak yang lebih tua bisa menemani induknya dalam beberapa perjalanan untuk mencari makan. Sementara anak yang lebih muda akan berkumpul dalam sekelompok besar untuk bermain dan bersosialisasi. Anak akan ditinggalkan oleh induknya ketika berusia 6 bulan. Singa laut diketahui hidup antara 15 hingga 30 tahun Wah lumayan juga ya teman-teman Predator mereka adalah paus pembunuh, serigala, iu, dan beruang kutub Oh ya teman-teman fakta menariknya selain bentuk tubuh yang unik Singa laut juga mempunyai beberapa fakta menarik Yang pertama, hewan yang cerdas Singa laut adalah salah satu hewan laut yang sangat cerdas Pintar dan suka bermain Mereka lebih mudah dilatih di penangkaran dibandingkan dengan hewan laut lainnya Mereka bisa cepat belajar dan bereaksi terhadap perintah dengan sangat baik Kecerdasan dan persamaan interaktif mereka yang hebat adalah salah satu alasan Mengapa mereka telah dipamerkan di pertunjukan laut dan sirkus selama beberapa abad terakhir Yang kedua, hewan yang berisik Singa laut dikenal memiliki pita suara unik dan kuat Cara berkomunikasi satu sama lain adalah dengan melalui proses vokalisasi Vokalisasi atau suara yang dihasilkan berupa geraman, gonggongan, dan gerutuan Teman-teman bisa sering mendengar teknik vokalisasi ini selama musim kawin Karena mereka mencoba untuk menegaskan dominasi atas wilayahnya Jadi singa laut adalah salah satu hewan yang sangatlah vokal dan berisik Ketiga, kemampuan menyelam yang baik Singa laut menggunakan sirip depan yang besar untuk mendorong tubuh melewati air Seberapa cepat singa laut bisa berenang Kecepatan rata-rata mereka bergerak di dalam air adalah sekitar 18 MPH Adapun kecepatan tertinggi yang terulit adalah sekitar 35 MPH Mereka bisa menyelam selama 900 kaki dan tetap berada dalam air selama lebih dari setengah jam yang keempat, masa kehamilan yang lama Masa kehamilan singa laut termasuk dalam hitungan lama Yaitu 7 hingga 12 bulan Yang kelima, mirip anjing laut Singa laut dan anjing laut memang mempunyai beberapa kesamaan khususnya secara fisik Singa laut dikenal sebagai anjing laut bertelinga karena penutup telinga luarnya yang berbeda dan itulah yang membedakan mereka dari anjing laut Menutup telinga ini bisa diputar ke bawah lo teman-teman Fungsinya untuk menghentikan air masuk ke telinga Mereka juga bisa dibedakan melalui kaki Singa laut berbeda dari anjing laut sejati karena memiliki kemampuan unik Yaitu bisa mengangkat tubuh mereka dan berlari hingga keempat kakinya ketika dibutuhkan Yang keenam, tidak berbahaya Hewan ini tidak membunuh atau memakan manusia. Meskipun singa laut tidak terlalu berbahaya, manusia tetap harus waspada. Pada umumnya, seseorang disarankan untuk menjaga jarak sekitar 8 kaki dengan singa laut. Serangan yang mereka memang jarang terjadi. Namun, mereka bisa menyerang dengan gigitan untuk mempertahankan wilayah tutorialnya. Ketujuh, indera penciuman tidak berfungsi di air. Hewan ini tidak bisa mencium bau di bawah air. Tetapi mereka memiliki indera penciuman yang sangat berkembang di darat. Betina menggunakan indera tersebut untuk mengidentifikasi anak-anaknya. Jantan menggunakannya untuk menemukan betina yang siap kawin. 8. memiliki julukan "Malaikat Laut". Julukan hewan ini adalah "Malaikat Laut", karena sirip depannya terlihat seperti sayap. Malaikat seketika sedang berenang. Oh ya, teman-teman, itu tadi informasi penting-penting singa laut yang bisa menjadi pembeda dengan anjing laut. Semoga wawasan baru ini bisa membuat teman-teman lebih mengenal singa laut, ya.